Saja air mata tak kunah engkau menangis Hati sen -sen udara, hatiku tak akan cair dengan sedaya itu. Walaupun tangis mudara hatiku tak akan iba, aku sudah bersalin. Sudah segerikan kau menghianati Tapi engkau aku akan salah air mata tak guna kau menang hatiku tak akan menjayu dengan sedu sedanmu itu walaupun tangis mudara hatiku tak akan iba hatiku sudah bosan Sudah sendirikan kau mengkhianat, tapi eh kau aku maafkan salah. Terima kasih. Baiklah tuh lagu selanjutnya kami panggil kecer.